Selamat pagi, anak-anak semuanya. Selamat pagi. Suaranya Mister bisa terdengar dengan jelas ya? Bisa. Bisa. Oke, sudah. Uh, Mister mengucapkan banyak terima kasih dan pagi hari ini tentu kita bersyukur karena kita masih bisa melaksanakan pembelajaran seperti ini, ya. Jadi kalau sudah ada di depan kamera, tidak kemana-mana, tapi fokus pada kamera yang ada di layar kalian. Nah oleh sebab itu, rasa syukur atas segala kesehatan yang boleh kita terima di pagi hari ini ini bisa kita ungkapkan, ya, melalui doa agar senantiasa Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita sehingga pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu, Mister minta kepada Evelyn, silakan dipimpin doa. Terima Mister. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan Yesus, kami akan memulai pelajaran. Berkati dan lindungilah kami saat pelajaran. Ya Tuhan, terima kasih karena pagi ini kami dapat berkumpul di pagi zoom Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan nama Bapak dan Putra, Tuhan Kutus. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia. Bersama-sama kita sudah mendengarkan ya, nyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Lagu ini selalu kita nyanyikan, ya, selalu kita dengungkan setiap hari kita melaksanakan kegiatan, baik itu upacara, ataupun eh, sedang berkegiatan yang lain di sekolah. Tujuannya adalah, apa anak-anak? Supaya, rasa nasionalisme yang ada dalam tubuh kita itu semakin apa semakin kuat nah, kalau dari Sabang sampai Merauke kuat persatuannya maka bangsa yang besar ini menjadi bangsa yang kokoh sebab itu the founding father mengatakan ya dari Sabang sampai Merauke adalah wilayah kedaulatan yang harus dipertahankan. dan sebab itu kalian sebagai generasi bangsa melalui belajar apa yang bisa kalian berikan kepada bangsa dan negara ini itu adalah wujud bahwa cermin profil belajar pancasila itu bisa kalian maknai. Mr. Alfon selalu mengatakan, ya kan? Indonesia ini bangsa yang besar. Kita itu kaya. Ya, bangsa kita itu kaya. Dari mana kita tahu kalau bangsa itu kita itu kaya? Siapa yang tahu coba? Kalau bangsa kita itu kaya itu gimana? Boleh bersuara, silakan. Jason. Bangsa kita itu kaya seperti apa? Ayo panung Indonesia tanah yang subur, yang, terus. yang subur terus memiliki rempah-rempah budaya dari sahabat semakin okay, bermacam-macam bahasanya bermacam-macam adatnya bermacam-macam apakah cukup itu yang sederhana saja mister buktikan usah yang jauh-jauh dari sahabat sampai merauke okay, terlalu jauh yang setiap hari ada di sekitar kamu sekarang ada coba saya tanya Apakah di sekitar kalian ada nasi di sana? Ada. ada. Ya, kan? Nasi aja itu bukti bahwa kita kaya. Bahwa bangsa kita itu adalah bangsa yang besar, bangsa yang kaya aya Kita tuh harus bangga bagi orang Indonesia. Ya. Semangatnya seperti ini. Pada sang merah putih itu kita selalu hormat. Seperti ini. Semangat ini harus kita bangga. Dari mana kita uh, tahu bahwa kalau nasi itu menjadi simbol kekayaan bangsa? Saya tanya, Vanu, nasi itu Inggrisnya apa? Nasi itu Inggrisnya rice, apa? Rice, rice, rice. Charles, ya. nasi Inggrisnya? Rice, rice. rice. Itu kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab disebut Rus. Nah, ya. Nasi itu Rice, tapi kalau bahasa Arab kamu ketemu orang, karena boleh katakan, this is Rus Ini nasi. Cuma satu aja, tapi Indonesia banyak. Kamu lihat, kalau masih di sawah itu namanya padi. Kalau sudah dipanen namanya gabah. Kalau sudah dikuliti jadi beras. Kalau yang kecil-kecil disisikan namanya menur. Kalau yang dibungkus daun namanya Lontong, kalau dimasak biasa namanya nasi, kalau dibungkus daun janur namanya ketupat, loh. Kaya raya, nasinya aja kaya raya, itu tandanya keragaman, ya kita harus bangga tepuk tangan untuk kita semua. Coba kalau kamu dari orang Inggris, rice ya cuma rice aja, nggak ngerti lontong, nggak tahu. Orang Inggris nggak ngerti, orang Arab ya nggak tahu. Orang mana-mana nggak tahu, yang ketahuannya orang Indonesia baik dari segala suku dan bangsanya. Tapi kalau nasi dihancurkan, diude, namanya bubur. Loh, <tuk> ya kan banyak ya? Oleh sebab itu, motivasi hari ini, apapun keragaman yang kita miliki, itu harus kita syukuri, kita apresiasi. Ya, ini adalah bagian daripada kewajiban kalian sebagai bangsa yang besar. Kalian sebagai generasi bangsa. Nah, anak-anak yang Mr. Alphon banggakan dan uh, Mr. Alphon sayangi, kita akan belajar yaitu tentang muatan matematika. Ya, matematika kita sudah pada sampai di apa? di pecahan. Uh, ya, betul kan? Ya. betul. Oke, okay, baik. Coba kalian amati yang saya tanyakan, gambar yang ada di sini ini nilainya berapa? Di sini sudah ada ini berapa nilainya? Setengah, satu per dua. Yang ini dua per empat. Kemudian yang biru. Tiga per enam. Yang ungu. Yang kuning. per 8. nah Saya tanyakan, kenapa kok yang coklat disebut satu per dua? Karena satu ditutup warna merah. Eh? ayo Mister tanya pertanyaannya Mister kenapa kok yang coklat ini yang satu per dua ingat, nah, ingat. Mister punya koin ini ada koin lima perak. Ya. tapi kalau ini tak belah jadi dua dapatnya setengah bagian saja itulah yang disebut nilainya setengah atau satu per dua maka kalau koin ini tak bagi ke dalam empat bagian maka jadinya adalah satu per em em em em em satu per delapan satu per delapan tulis itu satu per delapan sama satu per dua nilainya besar mana satu per delapan hehehe saya tanya perhatikan sini perhatikan sini satu per dua ini uang koin saya tanya koin ini kalau dibelah jadi dua nilainya berapa satu per dua dapatnya setengah bagian. Setengah bagian. setengah bagian setengah bagian setengah bagian tapi kalau koin ini saya jadikan delapan apa yang terjadi? Sudah semakin kecil, maka besar mana 18 delapan sama satu per Ada 2 1 nah, harus hati-hati. Okay. ya bagus. Bisa bedakan ya? Okay. coba. Coba kita lihat. Ini nilainya yang kuning 1/2, maka yang putih di atasnya berapa nilainya? Yang putih ini nilainya berapa? Kan ini yang putih Putih dan kuning ini kan satu per 2. maka yang putih nilainya juga setel setengah. Tapi kalau dibagi empat kayak yang hijau, kamu perhatikan, makan nilainya berapa? Satu per empat. Tapi kalau yang dibagi delapan, maka satu per delapan. Mister itu konilnya tidak satu per delapan tapi empat per delapan. Ingat karena yang diarsir atau diwarnai adalah yang bagian bawah saja sedangkan sisanya empat di atas tidak ikut diwarnai oleh sebab itu bisa kita tuliskan 4/8. 8. Jelas dari sini? Ya, ya. Jelas. Baik, kalau jelas. Kalau berikut nomor satu berapa hasilnya? 1/2. 1 berdua 2. 2 Ditambah berapa 1/2 ditambah? Ditambah 1/3. 3 Oke. Yang nomor 2. Nomor 2. Dua pertiga dua pertiga ditambah, ditambah dua, dua nomor per empat. Yakin? Yakin. yakin. yakin. Oke, okay, yang nomor tiga, nomor tiga uh, ditambah. Yang nomor, nomor, nomor tiga berapa nilainya? Per satu nomor satu nomor ditambah, nomor nomor tiga. per ditambah. Satu per empat ditambah. Nomor satu per tiga. tiga. Oke, okay, berapa hasilnya? Tidak tahu mister. Nanti silakan dihitung baik ini Maka, di screenshot terlebih dahulu, dahulu. Bagian dahulu. ini, bagian penting yang harus kalian kerjakan di screenshot. Kan Belum. Sudah? Sudah? Belum. Okay, nanti, kalian Belum. diskusikan. Nanti, Mister, berikan forum diskusi seperti kemarin. Nah, jadi, nanti anak-anak boleh diskusi secara online. Oke, okay? okay, baik. Ada pertanyaan dari sini? Ya, Kalau dong, ada bisa teruskan nomor empat, yang nomor empat ini berapa nilainya? Tepuk, satu. Satu. Satu, satu, satu. Oh, kalau yang nomor 5 4 ditambah 4 perlapan baik tepuk tangan buat kalian oke okay, nanti tinggal bagaimana kalian menjumlahkan kalau itu memiliki penyebut yang berbeda nah kalau yang berpenyebut sama enak tinggal menjumlahkan aja maka kalau yang berpenyebut berbeda harus diapakan terlebih dahulu? Disamakan, disamakan apanya? Panu, penyebutnya. Ingat, penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Nah, ini menjadi penting ya yang harus kalian pahami. Baik, ada pertanyaan dari sini? Nah, kalau tidak, kalau kita nanti kalian boleh diskusikan bersama teman-teman yang lain baik silakan LKPD-nya di screenshot terlebih dahulu sudah? belum oke, baik kita coba belum. nilainya berapa ini? dua per empat dua per empat oke, tuliskan dua per empat terus, bawahnya? tiga Masa tiga, kabel delapan, tiga, delapan, empat per delapan, empat per delapan, apa delapan, per empat, empat per delapan, delapan, per delapan, empat per delapan, lalu lanjutnya, yang kuning, enam per dua belas, yakin, enam per dua belas, ya benar. Yang merah 6/12. berapa? 6/12. 11 Hitung dulu. Ayo kamu itu berapa ini? 7/14. 7/14. Nah, yang lain tadi jawabnya asal-asalan belum menghitung sudah menjawab dulu berarti itu enggak baik karena apa berarti kamu tidak bertanggung jawab kelas 4 a harus menjadi contoh yang baik bahwa apa yang kalian ucapkan apa yang kalian sampaikan harus didasari dengan rasa tanggung jawab jawab baik lanjutkan yang atasnya berapa nih satu terus satu per lima tiga per satu eh dua, 3 tiga, 2 dua, tiga, dua, dua, tiga, tiga, ini tiga, dua, ini tiga, dua, tiga, tiga, dua, tiga, dua, tiga, dua, tiga, dua, tiga, dua, tiga, dua, tiga, dua, tiga, dua, tiga, dua, Oke. Tentukan nilai pembilang dari pecahan berikut. Pembilang itu yang atas atau yang bawah? Saya tanya. Nilai yang atas. pembilang itu yang bawah. Bagian yang apa? Siap, benar. Ya, yang bawah disebut apa? Penyebut. Ya, Siap, Baik. Sekarang kamu lihat di halaman sebelahnya. Sudah ada lembar kerja yang mister sediakan. Di sana ada 2 per 6 yang diarsir itu yang dituliskan. Berarti yang sampingnya berapa nilainya? 2 7. 7. per 4 Lanjut. 2 per 5. 5. 2 4. Terus. 25. Terus? 25. Terus? Terus? Empat per sembilan, empat per sembilan, lanjut empat per sembilan, empat per sembilan, empat per sembilan, enam per sembilan, empat per sembilan, terus per sembilan, empat per sembilan, empat per sembilan, empat per sembilan, per sembilan, empat per sembilan, empat per sembilan, empat per per sembilan, empat per sembilan, per per per terus? Ini berapa? 5 /9, Per terus ya, pergi per terus kok? Gak per ya, terus pergi jalan, ya, terus 6. 6. 6. 6. 6. 6. 10. terus terus sekarang menuju ke pecahan senilai. Pecahan senilai itu apa? Yo. Pecahan senilai itu yang nilainya sama, ya. Nilainya sama, berarti kalau kamu perhatikan, kira-kira ini berapa? Ini nanti kamu pecahkan dalam kelompok kerja kalian. Sebab itu ini kamu screenshot -screen terlebih dahulu, anak-anak. Ini sebagai ya. bahan, ya. nanti ini kamu lihat. Luh. Seperti apa pecahan senilai itu? Berarti yang memiliki nilai yang sa sama. Mau. 2 per 7 ini sama dengan berapa per 14? 4 per 14. Nah, dari mana 4 per 14? Yang sam yang menjawabnya adalah sama-sama bisa dibagi yang atas bisa dibagi dua, yang bawah bisa dibagi angka tujuh. Berarti kalau, kalau kita perhatikan di sini kita belajar soal faktorisasi. Ini yang harus kamu perhatikan. Dasar faktorisasi KPK, FPP itu harus kuat. Ya, ketika kita belajar pecahan. Kalau ini kita perhatikan ini kelipatan berapa? 7, 14, 21 ini. 7. 7. Bisa ya? Nah ini yang digunakan nanti untuk mencari penyebut. Oleh sebab itu? Mister akan sediakan tabel. Kamu perhatikan di sini. Loh, tadi dikatakan 3 per 7 sama dengan 6 per 14 9 21. Tadi Al mengatakan, Al tadi ya, 4 per 14. Berarti salah atau benar? Hah? Salah atau benar? Benar. 4 14? 4 per 14. Benar, benar. Nah, ayo. Berarti kalian tidak konsentrasi. Ini adalah tabel ya, tabel di mana pecahan senilai. Kamu perhatikan nomor satu. Setengah itu sama dengan 2 per 4, sama dengan 3 per 6 6. Kenapa bisa 3 per 6? Ingat saya tanya, 3, ya, 3 ini kelipatan daripada angka berapa? Kamu kalau 1, 2, ini urut 1, 2, 3, 4, 5, maka? Penyebut dua ini juga kelipatan daripada empat, kelipatan daripada enam, delapan. Saya tanya, delapan dibagi empat berapa nilainya? Dua. Wow. Dua. Ya sama, kalau ini, kalau ini kita perkecil, sama-sama bisa dibagi berapa? Ini empat dibagi dua bisa enggak? Empat bisa bagi dua bisa enggak? Perhatikan nomor satu ini, empat dibagi dua bisa enggak? Bisa. Bisa. Bisa. bisa. Empat dibagi dua dapat berapa? Dua. 2, dua, saya tanya. Kemudian delapan dibagi dua bisa? Enggak? Bisa. Berapa? Empat. Empat, empat. ada dua per di sini. Nah, kamu perhatikan. Ya, semuanya memperhatikan. Nah, kalian perhatikan baik-baik. Kalau mister lihat, ini, tak garis bawahi ya. Dua per empat. Tanya kebesaran dua perempat ini. ya Kalau kamu perhatikan dua perempat yang jadi acuan tadi bisa berkatakannya tadi per delapan. Empat dibagi dua dapat dua. Empat delapan dibagi dua dapat empat. Sama lah kalau kalau dibagi empat dapat berapa? Empat dibagi empat dapat berapa? Lompat dibagi, empat. Lompat dibagi empat dapat berapa? berapa? Satu. satu Delapan dibagi empat dapat berapa? Dapat berapa? Dua sama dengan satu per dua nih Bagian atas, atas sendiri ini Semua perhatikan Ya sebab itu dikatakan Pecahan senilai itu karena nilainya sama Dari sini ada yang bertanyakan Tidak Tidak lagi Lima Tidak. Lima dibagi lima berapa? satu-satu-satu 10 satu, satu. Oh. dibagi lima berapa dua-dua satu per dua ini lima oleh sebab itu, Bersebab itu ini, ini kita katakan daripada, daripada yaitu apa pecahan senilai, senilai anak ini penting Oke. ini screenshot, ini, ini screenshot dulu. dulu nanti bahan ini Oke. tak berikan ke anak-anak ya tak taruh di classroom nah. Jelas? Masih belum paham? Masih belum paham? <coughs> belum. Kalau belum paham, Mister lanjutkan. Nomor 2 kamu beritikan. 3/7 6/14. ini adalah kelipatan ya, kelipatan kelipatan 7 penyebutnya. 7, 14, 21. 21 dibagi 7 dapat berapa? Tiga, nah, sembilan, dibagi tiga, dapat berapa? Tiga, dua, satu, dibagi tiga, dapat berapa? Tujuh, tujuh, tiga, bertujuh. Nah, ini pecahan senilai, nah. sama nilainya 15 belas. Caranya 15 dibagi 5 berapa? Tiga, tiga, tiga, lima, dibagi lima, berapa? Tujuh Berarti tiga per tujuh Jelas Ada yang bertanyakan dari sini Tidak Cukup atau perlu dijelaskan lebih lagi Cukup Yakin Riel ada masalah David Tidak ada, Bisa ya Baik Pasangkan pecahan berikut menjadi pecahan yang senilai Nah yang mana ini mengerjakannya? kamu screenshot terlebih dahulu. tadi cara ah. mengerjakannya sama. Leng. Kamu kerjakan. Coba dua per enam ini sama dengan berapa? Dua per enam. Di tabel tadi kan ada toh yang kamu screenshot tadi. Per kamu? Yes. Hah? Per, tinggal tarik garis aja. Yang mana? Eh, tinggal tarik garis. garis. Nah. Kamu bagi dua. Caranya yang bawah, yang kuning ini kamu bagikan. Saya tanya, empat dibagi dua dapat berapa? Dua. Dua. Yang bawahnya empat, penyebutnya dua belas. dibagi dua dapat berapa? dua enam maka jawabannya yang mana dua puluh enam ini kamu tarik seret lanjut oh. ya berapa berikutnya ayo coba 4 per sepuluh sama dengan berapa dua puluh lima dua puluh lima kita buktikan kita kita buktikan terlebih dahulu sepuluh ada 4 per 10 4 empat, empat berapa empat dibagi dua berapa ratus empat puluh empat, empat ratus empat puluh empat, empat ratus empat puluh empat, empat ratus empat puluh empat, 12 ratus empat puluh empat,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 Vincent jadi saya kekuan oke Vincent ya Kakak oh, macet-macet apa. nanti tak kirimkan aja bahannya nanti bisa kirimkan banyak, oke ya, nggak usah khawatir ya nanti kan rekamannya ya, bisa kalian lihat ya. di Youtube Mister selalu tekan kegiatan pembelajaran supaya anak-anak bisa belajar baik di rumah, sehingga ya. keberlanjutannya ada jadi nggak belajar langsung selesai tidak, nanti kalian kalau belum paham bisa kalian cermati lagi di sana lima sepuluh sama dengan kalau kita bagikan lima dibagi lima dapat berapa ini satu-satu Satu. dibagi lima dapat berapa dua. berarti yang mana siapannya satu-satu berdua-dua Satu eh okay. lanjut 8 per 32 yang mana Delapan dibagi 8 delapan satu sepuluh tiga puluh satu tiga puluh tiga tiga puluh tiga tiga puluh tiga tiga puluh tiga tiga tiga Supaya jelas, belum, Mister. ya sudah, belum, nah, belum. Baik. sudah, ya sudah, nah kalau begitu Duh. sudah, selesai sudah, sudah, terasa sudah, terasa belajar sudah, eh baik senang saya mau tanya pada anak-anak semua, apakah ada pertanyaan yang belum kalian bisa? Tidak. Tidak ada. Oke, okay. hey, kalau nggak ada saya tanya sama Elsadei. El, gimana perasaan belajar kamu hari ini? Senang, Mister. Kenapa kok senang? kenapa senang ayo ah, ya nggak boleh harus sportif kalau senang coba saya tanya yang memiliki semangat belajar hari ini siapa semangat ya Jason Kenapa Jason semangat hari ini karena belajarnya menyenangkan menyenangkan apa yang buat kamu senang Apa yang buat kamu senang <tuh> <tuh> macam matematika matematika, Mister karena saya suka matematika. Oh, tak, tak, tak, tak pikir karena senang, Mister karena di rumah bisa makan undi-undi sama minum serah. Mister, gitu, <tuk> tapi, <tuk> ternyata, salah, ternyata salah. panu, panu, gimana kalau panu Soalnya saya bisa mendapat ilmu. Iya. Lalu yang bikin kamu senang apa? Karena, karena saya bisa mendapat ilmu ilmu untuk bisa. Bisa bekerja. Spikir bisa bekerja, bekerja, mister. Iya, setiap hari berapa ilmu, sekolah setiap hari. Maksudnya, mister itu hari ini tadi loh Apa yang buat kamu senang hari ini? Be Mengapa bekerja. kok kalian senang? Agnes. Karena pelajarannya mudah dan menyenangkan. Pelajarannya mudah, mister. Padahal tadi sulit loh ya. Kok dibilang mudah? karena enggak terasa Mister enak jadi kami semangat tiba-tiba waktunya selesai tiba-tiba langsung habis nah, ya carlisya gimana senang. senang mengapa kok senang Aku dapat bertemu melalui itu yang yang bisa bikin senang apanya kalau bertemu besok juga bisa bertemu setiap hari bertemu. Bedanya apa? Gitu, Kalau pembelajaran hari ini tuh apa yang bikin kamu semangat? Masih bisa tetap belajar walaupun masih bisa makan pecel, Mister. Katanya Charlisia di rumah. Nah, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Jovan, gimana Jovan? Jovan tadi bola paling jawab dari semangat dari Jovan ya. Sudah sarapan Jovan? Belum. Waduh, belum sarapan ini gawat ini. Nah, terus ya Oppo, sarapan dulu lah. Tadi makanya Jopan. tadi Mr. katakan bahwa Indonesia itu sebagai bangsa yang besar dan Jopan. bangsa yang beragam. Oleh sebab itu Jovan bisa macam apa makan varian-varian nasi. Kalau kamu ke Inggris cuma nemu namanya satu rice. Tapi kalau kamu di Indonesia bisa rice, bisa beras, bisa lontong, bisa ketupat, bisa nasi, nasi goreng. Wah, buah banyak. Kalau nasi yang di goreng namanya nasi goreng kalau nasi yang dibakar namanya intip loh buahnya ya kan banyak varianya Indonesia itu kaya raya kaya kaya. Indonesia itu kita harus bang bangga sebagai bangsa saya baik anak-anak sebelum mister uh, akhiri kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini ada satu kesimpulan dalam hal ini yaitu kalau kita tarik kembali tadi bahwa dalam pecahan itu ada soal yang harus kita uh, apa namanya ambil menjadi sebuah konsep. Apa, April? Kalau pecahan itu yang kita pelajari tentang apa sih pecahan itu. Kan ada dua. Gimana? Ada pembilang dan? Penyebut. Jadi April sudah menjawab terus. Tapi tadi tuh Mr. Lupa, belum nanya. Mr. Lupa ini tadi. Kita lihat, tadi nggak ada wajahnya tiba-tiba muncul lagi. Oh mungkin karena jaringan. Gimana, Prio? Semangat hari ini? Semangat. bagus. Ini yang Mister uh, Jadikan teladan. Pelajar Pancasila itu harus seperti kalian. Baik. Jadi saya katakan, tadi pembilang dan penyebut ini konsep yang harus kalian cermati. Yang kedua, faktorisasi kelipatan KPK FPP menjadi kunci keberhasilan kalian dalam melaksanakan atau mengerjakan soal dan kalau kemampuan kompetensi kalian soal FBB KPK faktorisasi itu lemah maka saya yakin kamu akan mengalami kesulitan tapi kesulitan itu bisa terselesaikan manakala kalian memiliki semangat belajar dan motivasi yang tinggi yang terakhir setelah ini kalian akan masuk login lagi ke dalam diskusi kelompok ya diskusi kelompok Langsung ya, biar nanti istilahnya bisa selesai nah, Ini Mister ambil dua sesi, setelah itu Mr. sampaikan terima kasih. Salam inspiratif, sampai jumpa. Terima kasih, dadah semuanya. Kita langsung login ya. Dada, Mr. Amir.